Jumpa lagi teman-teman bersama kakak di channel Toys of Mainan Oke teman-teman, ayo kita selamatkan mainan yang ada Di dalam air ini ya teman-teman, yuk kita lihat Kita dapat temukan mainan apa aja nih teman-teman Wow, sepertinya banyak sekali mainan terdapat di sini teman-teman Lihat tuh teman-teman, di bawah juga ada mainan teman-teman Di dalam air terdapat mainan juga teman-teman kita ambil dulu ya teman-teman yang ini. Wow. Ini mainan ikan hias teman-teman. Dan juga ada ikan hias kuning, ada ikan hias warna hijau teman-teman. Dan Wow, ternyata di bawah ada kepiting teman-teman Yuk kita ambil kepitingnya Hati-hati lo teman-teman Nanti kamu dicapit Wadidaw Yuk kita simpan teman-teman Wow, ternyata di bawah ada bintang laut juga lo teman-teman Dan juga gurita teman-teman Wow, banyak sekali mainannya teman-teman Yuk kita simpan Hati-hati ya teman-teman ini nanti ada yang gigit tangan teman-teman jadi kalau ambil mainan ataupun yang aslinya lebih-lebih yang aslinya loh teman-teman harus hati-hati ini ikan hias teman-teman wow kita dapat banyak ikan hias teman-teman wow ikan apa nih yang kebalik teman-teman wow ada ikan pari juga loh teman-teman yuk kita simpan teman-teman kita harus kumpulin semua ini teman-teman soalnya nanti kita bawa pulang ke rumah dan kita maini di rumah teman-teman wow dapat ikan hias juga dan yang ini wow kita dapat ikan hias lagi nih teman-teman wadidaw ada warna kuning merah dan orange kita simpan teman-teman Wow, kita dapat rumput juga teman-teman. Rumputnya lucu ya teman-teman. Warnanya cantik sekali. Wadidaw. Wow, itu apaan tuh teman-teman yang dibawa? Wah, kita dapat ikan pari teman-teman. Dan juga ada kepiting di sini teman-teman. Wow, ternyata berburu mainan sangat seru sekali teman-teman. Wow. Kita, bah kita harus kita ambil yang banyak-banyak loh teman-teman. Soalnya ini seru sekali. Wow, sepertinya agak-agak susah sih teman-teman. Wadidaw. Wow, kita dapat gurita, penyu, dan juga ikan hias teman-teman. Wadidaw. Ini apaan nih teman-teman? Wow, kita dapat anjing laut teman-teman yuk kita simpan teman teman dan ini wow kita dapat lobster dan ikan pari juga teman teman jangan lupa disimpan ya teman teman wow ini apaan nih teman teman wow kita dapat ikan hias dan rumput laut teman teman ada lagi nih teman teman wow ada bintang laut ikan nemo dan ikan hias Wow, seru sekali ya teman-teman berburu mainan hari ini. Kita panen banyak nih teman-teman. Wow, kita dapat ikan apa nih teman-teman? Wow, kita dapat hiu martil loh teman-teman. Ini bahaya loh teman-teman. Apabila di laut yang luas hati-hati ya teman-teman dengan hewan ini. Dan yang terakhir kita dapat ini apaan teman-teman Wow, kita dapat hiu juga teman-teman. Kakak sangat takut dengan hiu teman-teman. Aduh, hati-hati ya teman-teman apabila menemukan hewan laut seperti itu. Oke teman-teman, wow. Kakak sepertinya tidak sanggup menghitung ya teman-teman. Soalnya mainan yang kakak dapat hari ini banyak sekali loh teman-teman. Wadidaw, oke teman-teman. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.